Assalamualaikum semua Siang ini kita akan membuat Sarden bandeng Ini ada 1 kg bandeng Yang sudah kami presto Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah Bawang bombay, tomat Cabai, gula pasir Dan daun salam Untuk cabai dan tomat Direbus dulu ya supaya merah you video berikut. Yuk kita rebus tomat dan cabainya Mari kita tutup Nah ini tomat dan cabainya sudah kami rebus Dan kulitnya sudah kami kupas Langkah selanjutnya kami blender Sebelum kita blender tomat dan cabenya, Kita goreng bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu Mari kita blender, kita masukkan tomat dan cabenya, tambahkan sedikit air. Setelah halus, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng Yuk kita blender lagi masukkan bawang bombay sedikit gula jawa dan daun salam Masukkan bumbu yang sudah di blender. Tambahkan sedikit gula pasir. Setelah bumbu kita masukkan semua, kita tunggu hingga matang. Kita masukkan bandeng prestonya. Wah, ada matang, guys! Sardin bandengnya kita tambahkan sedikit bawang goreng agar lebih lezat. Yuk, yang lain silakan mencoba!